Pemimpin selalu bangun pagi setiap hari Dengan semangat baru bangkit lekas berdiri Memimpin pasukan berjalan ke depan Visi dan hati bersih jadi panduan Pemimpin selalu pancarkan inspirasi baru Anggun melangkah pasti tak sedikit pun ragu Semangat menyala tak pernah menyerah Penuh keberanian lewat diri tangan Pemimpin selalu di depan tak dunia Penuh percaya diri menjadi juara Bekal masa depan buku genggaman Jelajahi ruang pengetahuan, pemimpin selalu bersinar dan dekat di hati. Torekan prestasi menang dan Raih medali, selalu membanggakan menjerat impian dan sukses menantinya. Vitala untuk pemimpin kecilmu.